oke teman-teman pupuk gandasil ini seharusnya disupray tapi kita penjeprayan menggunakan PSB makanya admin menambahkan unsur kaliumnya lewat kocor aja teman-teman kita kasih satu sendok ya gandasilnya oh ya teman-teman ini pengganti MKP ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel tubers terima kasih masih menyaksikan Maman Arja channel teman-teman uh, semua Alhamdulillah hari ini awal Ramadan ya Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa. selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam ya atau Muslim teman-teman uh, semua ini yang uh, 10 hari kemarin kita spray dengan PSB bisa teman-teman saksikan efek dari PSB itu seperti ini ya teman-teman pada saat siang hari, sekitar jam 9 sampai jam 11 siang, tanaman terlihat segar bersinar, ya teman-teman. Dan nanti akan bersinar kembali jam 2 sampai jam 4 sore, ya, ya. Oke, teman-teman, kita cek yang lainnya. Ya, sudah ada perkembangan semua ya teman-teman ya sudah pada naik ya ini yang di ujung sini luar biasa ya daunnya besar ya hampir tiga jari Oke teman-teman Nanti Admin akan melakukan Pemupukan karena hari ini 14 hari Setelah tanam ya teman-teman Akan Dilakukan pemupukan yang kedua Maksudnya Pemupukan kocor ya Ketiga kali Dari kocor pertama Spray kedua dan ini Sekarang yang ketiga Kocor lagi ya jadi dua kali kocor untuk ini yang sekarang ini untuk yang kedua kalinya ya teman-teman ini kan baru satu kali kocor dan satu kali spray teman-teman semua karena sudah muncul bunga ya teman-teman seperti yang teman-teman saksikan maka nanti kita akan tambahkan kalium ya untuk menyelamatkan bunganya ini supaya jadi buah ya teman-teman. Ya, amunisinya di sebelah sana sudah admin siapkan untuk melakukan pengocoran. Makanya saksikan terus, nanti ada NPK booster juga ya teman-teman. Dan ada nitrobakter karena kemarin eh, terjadi hujan ya teman-teman. Tuh becek ya. Maka kita juga akan tambahkan nitrobakter pada e, amunisi pengocorannya, supaya pH tanah tetap e, normal. Ya, juga ada IMO2, ya, atau Trichoderma. Kita juga tambahkan untuk melindungi tanaman karena kemarin sore terjadi hujan. Nah, ini teman-teman, ya, rata-rata sudah berbunga, ya. Di usia 14 hari uh, tadinya admin akan uh, menggunakan dosis yang seperti kemarin, tapi karena ini sudah berbunga, kita akan tambahkan kalium, ya teman-teman. Ya, seperti ini, ini bunganya harus kita selamatkan. Kita akan tambahkan kalium dalam pemupukan. Oh ya, teman-teman, uh, bagi teman-teman yang... Belum menyaksikan sebelumnya, silahkan klik di video sebelumnya ya, e, pada saat 10 hari setelah tanam, pada saat dispray, dan juga pada saat 7 hari setelah tanam ya, teman-teman, pada saat pengocoran ya, dan teman-teman bisa saksikan perkembangannya sudah jauh berbeda ya, teman-teman. Alhamdulillah ya sudah tinggi dan yang sangat menggembirakan sudah muncul bunga ya teman-teman Oke okay, teman-teman, ini amunisinya. Sekarang banyak tambahannya ya. Kita akan tambahkan uh, ini NPK booster. Dan ini untuk yang baru ya. Kita tambahkan uh, tanah hutan ya atau tanah subur atau leaf mold ya. Oke okay, teman-teman, kita langsung ke aplikasinya. Tapi e, untuk molase admin tidak menggunakan gula pasir ya teman-teman. Kali ini admin menggunakan gula merah untuk itunya, untuk emodua 2 atau trikonya Dan ini kita akan tambahkan ini nitrobakter ya untuk menetralkan pH. Dan ini pupuk SP36 yang sudah dicairkan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita ambil dulu air dari sini ya ini untuk ukuran 10 liter ya teman-teman ya, ini gula merahnya kita hancurkan dan ini Imo atau Triquaderma untuk kesehatan tanaman ya teman-teman untuk melindungi tanaman sistem imunitasnya. Ini nitrobakter ya teman-teman kita kasih. 50 ml. Ya segini saja. Untuk pasfatnya kita taikan menjadi satu gelas ya, teman-teman. Waktu 7 hari setelah tanam itu kita menggunakan setengah gelas. Kali ini kita gunakan satu gelas karena sudah berbunga ya. selanjutnya ini tanah hutannya kita kasih satu genggam untuk menambah mikroba di media tanam ya, ya untuk NPK boosternya ini 12622 ya artinya kaliumnya 22% makanya kita kasih sedikit saja karena ini cuma untuk menyelamatkan bunga saja kasih satu tutup saja, teman-teman. Selanjutnya kita kasih ini boron juga sedikit saja karena ini unsur mikro. Kita kasih dua tutup ini ya, teman-teman. Terakhir ini NPK 16 Pak Tani. seperti kemarin ya kita kasih 5 sendok ya teman-teman ya teman-teman. Pakai -teman. larut semua. Ya, kita tambah airnya ya, sampai teman. kan, ya, teman-teman. Kita... Hmm. Hey, teman-teman, kita langsung melakukan pengocoran. Oke teman-teman, kita tinggal melakukan pengocoran untuk pemupukan kali ini. Untuk cabenya tidak kita kasih pupuk ya, karena ini sudah kita kasih dengan pupuk kalium. Karena cabenya masih fase pertumbuhan, kita fokus ke tomat saja ya, yang sudah berbunga. Oke teman-teman, kita langsung kocorkan ya teman-teman. Ya satu telas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ADJ Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arjo Channel Kali ini admin akan melakukan pemupukan yang ketiga Yaitu usia 21 hari setelah tanam Masih menggunakan ini ya, NPK 16 Tapi untuk yang ketiga ini Pengocoran yang ketiga kita ada pendatang baru Yaitu Ganda Silbe fungsinya adalah menambah ini ya teman-teman menambah kalium 30% dan fosfornya 20%. ini kita akan kocorkan kita akan kasih satu sendok per 10 liter air ya untuk tambahannya saja dan yang lainnya masih seperti biasa masih pakai ini uh, NPK booster Triko SP36 dan boron ya teman-teman. Oke sebelum kita ke pengocoran kita review dulu perkembangan tomat saat ini Oke teman-teman ini yang teman-teman saksikan beberapa waktu lalu Dari 7 hari setelah tanam 14 hari setelah tanam dan saat ini sudah usia 21 hari Sudah berapa jengkal ya waktu itu kan masih ada di bawah garis ini Satu jengkal, dua jengkal ya udah dua jengkel ya teman-teman dan kita lihat sudah ada bunga ya teman-teman satu nah ini yang dibawahnya juga sudah mekar ya teman-teman sudah mekar bunganya ya kita lihat yang lainnya ini juga sudah ada bunga ya teman-teman ya kita lihat yang di sebelah sana ini teman-teman kalau untuk yang ini ini sudah ada dua, eh, tiga yang sudah mekar ya teman-teman satu dua ini di atas tiga ini calon lagi empat oke teman-teman yang itu juga sudah berbunga untuk yang 21 hari ini alhamdulillah ya teman-teman sudah berbunga semuanya rata-rata ini juga sudah berbunga Ya, ya bisa teman-teman saksikan di depan juga sudah mulai berbunga semua ya teman-teman seperti ini sudah berbunga ini juga sudah muncul bunga ya teman-teman Seperti ini keadaan tanaman tomat admin sekarang. Rata-rata sudah berada di atas garis itu ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke pengocorannya ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kali ini admin akan review ke teman-teman semua. Ini perkembangan cabenya saat ini. Tapi kita akan melakukan beberapa metode untuk memperbanyak tunas air. Jadi supaya nanti cabainya rimbun. Ini yang pertama dengan metode potong pucuk dan rempel ya teman-teman. Ini untuk bulu dan yang ini. Admin hanya potong pucuk saja tapi tidak rempel. Alhamdulillah ya sudah muncul tunasnya. Yang di sebelah sana juga sudah ada yang muncul. Semoga nanti ini Cepat rimbun ya teman-teman Oke teman-teman Untuk selanjutnya Ada lagi uji coba admin Dengan cara direbahkan seperti ini ya teman-teman Ini pucuknya kita ikat ke sini Dengan tujuan kita mempercepat Tunas air ya teman-teman Supaya nanti rimbun ya teman-teman Untuk yang ini Sebagai perbandingan Kita akan biarkan saja dia Tidak dirempel Tidak dipotong pucuk Apakah nanti tunas airnya akan lebih banyak yang ini, atau akan kalah yang dengan yang dipotong pucuk atau yang dirempel, ya teman-teman? Untuk yang terakhir ini, kita biarkan pucuknya, tapi untuk daunnya kita rempel. Ya, terima kasih sudah menyaksikan cuplikan cabe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 Oh ya teman-teman, ini pengganti MKP ya teman-teman karena admin enggak punya MKP ya. Terus selanjutnya ini SP36. Kita kasih satu gelas ya teman-teman. Untuk trikonya kita kasih juga Ya segini saja Kali ini dgp nya Kita tambah ya teman teman Kita kasih Satu gelas Untuk boron kita kasih setengah gelas saja teman-teman. Untuk NPK 16-nya kita kasih 5 sendok. seperti yang kemarin. Satu. 2 3 4 5 Oke teman-teman, kita kita tinggal kocorkan ya, teman-teman. Ya, kita kasih biasa biasa ya, teman-teman, satu gelas aja. teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat saksikan terus perkembangan tomatnya di minggu-minggu ke depan ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh